Pengantar Kitab Malayahi Buku Malayahi ditulis dalam abad kelima sebelum masehi, sesudah rumah Allah di Yerusalem dibangun kembali. Buku ini terutama dimaksudkan untuk mendorong para imam dan rakyat supaya membaharui kesetiaan mereka kepada perjanjian dengan Tuhan. Sudah jelas bahwa kemerosotan dalam kehidupan dan cara beribadat umat Allah. Para imam dan rakyat menipu Tuhan. Mereka tidak memberikan kepada Tuhan apa yang harus mereka persembahkan kepadanya, dan tidak hidup sesuai dengan ajarannya. Tetapi Tuhan akan datang untuk mengadili dan menyucikan umatnya. Ia akan mengirim utusannya untuk menyiapkan jalan dan mewartakan perjanjian Tuhan.